Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Gue mau nge-review Tentang alat reksin Lo harus tahu, ini adalah salah satu Tanda pria rela Berkorban buat lo <laughs> Oke okay, ikuti ya Oke okay, tanpa basa basi lagi Ayo kita coba Ini adalah salah satu cara membalas um, dendam Balas dendam ke pacar lo Tanpa harus menyakiti hatinya <laughs> Aduh. Untuk ukuran waxing sih ini pas banget. Dia gak nggak terlalu rekat, enggak terlalu, terlalu lengket. Pas banget tuh. Untuk ukuran waxing udah enak banget nih untuk pakainya tuh. Dia enggak terlalu lengket gitu kan ada tuh yang lengket banget, tapi ini enggak. Enak banget buat apa aplikasiinnya ke kulit ini gue agak sedikit asal ya jadi nggak rata tapi buat uh, kalian semua yang kalau misalkan mau pakai ini bisa banget diratain dulu biar enggak acak-acakan enggak secemo ini oke okay. setelah lo aplikasiin ini bisa lo tekan-tekan aja sebentar sih ya beberapa detik lah se -ratanya. Nah setelah lo tekan-tekan jangan lupa pas semua nyabutnya itu pakai hitungan biar yang uh, apa pasien yang mau dicabut itu dia nggak kaget gitu 123 ah, ah, mantap guys gila tuh liatin tubuhnya nah ini um, rasanya sih lumayan sih ya rasa sakit orang kan beda-beda kita nggak bisa uh, apa nggak bisa pukul rata kalau gue, misalkan gua sih lumayan tapi kalau misalkan buat laki-laki kayak ini sakit banget Oke masih dengan produk yang tadi itu Nah gue bakal kasih tahu kalian juga info tambahan buat kalian semua Kalau rasa sakit laki-laki sama perempuan itu berbeda Biasanya laki-laki jauh lebih nggak um, tahan sakit Menurut info yang gue baca Itu bukan ngarang ya Itu beneran Gue pernah baca tapi gue lupa itu di mana Di buku apa Nah ini bakal gua lanjutin sampai um, selesai 1, 2, 3 Tarik <laughs> Ini cocok banget kalau misalkan lu punya dendam Atau lu sakit hati sama pacar lu Atau pasangan lu Dan lu nggak bisa cara ngungkapinnya Ini salah satu cara yang bisa lu pakai Tanpa harus nyakitin hatinya dia Gitu loh Puas-puas uh, deh loh selanjutnya kita bakal coba yang mereknya ini buat di kaki kita coba di kaki teman gue ya karena kaki teman gue yang berbulu banyak tampilannya gini dia beda sama yang tadi kalau yang tadi kan dia langsung ngebuka gitu ya nah ini dia nih kalau yang tadi kan dia langsung kayak gini nih Nggak ada tutupannya Kalau ini dia ada tutupannya Jadi nggak bakal tumpah gitu Oke okay, kita coba ya Dan lagi pasti bakal dikasih kertas Waxingnya itu 10 lembar Cara penggunanya sama aja kayak yang tadi Gue mau si info dia juga Kalau setiap pembelian waxing Pasti setiap kasih kertas bentuknya. Untuk um, apa angkat ini bulunya detail, itu 10 ya tadi. sini ya pokoknya lu ratain deh oke okay, nih caranya lu tapelekin dah nih kertas vaksinnya nah lu tekan-tekan gini nih sebentar aja nggak usah lama-lama nggak -lama, usah nunggu berapa jam nggak usah nunggu berabad-abad lu gini aja dah nih maaf ya kurang rata nih kayaknya nggak apa-apa deh Hitungan ketiga, gue bakal cabut Ini, eh bukan cabut sih Apa ya, buka Satu, dua, tiga mm. Wow, mantap guys Gila kan Ini nih, bulunya nih Nah, nah lo Ini bulu semua ini Jangan lo kata Tuh, bulu kan Nah, lo lihat nih hasilnya nih Semulus ini nih mulus nih kakinya nih mulus nih <laughs> oke okay. gue bakal ngeratain ini uh, ini itu contoh di kaki doang lo bisa pakai ini waxing ini itu ke ketek lo kalau lo males buat apa ya nyabutin nyukurin gitu nah buat lo pada kalau misalkan lo pengen bikin ini sendiri di rumah bisa kok bisa banget daripada beli bahan bahannya itu cuman lu butuh gula. Kalau misalkan lu mau tambah madu boleh. Terus lo kasih deh lemon. Perasan lemon ya, jangan lemonnya lu cemplungin. Nah. Kenapa gua pakainya itu harus dari ujung yang tadi biar nih, ujung ini kan masih lebar nih. Kalau misalkan lu pakainya itu plok di tengah sayang banget di ujung kiri atau di ujung kanannya jadi nggak kepake gitu nah kalau kayak gini kan lo masih bisa pake nih jadi ini bisa lo pakaiin ke selanjutnya nih nah jadi nggak terlalu boros kertas ini sih enak banget nih kalau misalkan buat lo pada yang malas ke salon daripada waxing di salon kan mending bebasan sendiri itu oke 1 2 mantap oh. tuh. kelihatan gak sih guys kelihatan kan nih, bulunya banyak nih tuh, bulu semua nih nah, nah, nah nah, nah. dan ini dia hasilnya nih, nih, nih semulus ini Bayangin tuh kalau misalkan ketek lo Tapi kalau misalkan bulunya masih Kayak kecil-kecil baru numbuh tuh lo gak bisa Vaksin soalnya gak bakalan keangkat juga Bulu-bulunya Bulu-bulu ketek lo Ini juga bisa lo pakai di area Area kemaluan sih cuman Rasa sakit kita kan hanya beda-beda ya Ada yang gak tahan sakit Ada yang Tahan rasa sakit Jadi Balik lagi ke lu kalau misalkan lo mau pakai ya silahkan kalau misalkan enggak ya enggak apa juga nah ini dia teman-teman hasilnya yang kaki ini nih yang ada matanya ini <laughs> ini tuh pakai ini nih produk yang ini oke okay. nah enggak gue bersihin semua kalau lo lihat nih ini masih pada ada bulunya itu Soalnya orangnya belanjotan gitu, tahu tau kayak ayam disembelih gitu kan? Kalau misalkan disembelih gitu kan gitu kan, sebelum detik-detik uh, terakhir dia tepar, nah gitu, jadi gue gak tega kan jadi udah oke. Okay. Selanjutnya ini dia. Nah, untuk kaki yang ini nih, kaki yang ini tuh gue pakai yang ini. Ini dia. Nah. Seperti halnya kaki yang di sebelah sana, ini juga kalau misalkan lo mau lihat nih, ini nggak semuanya gue bersihin karena emang orangnya nggak tahan sakit. Jadi, ya udahlah ininya aja. Nah, jadi buat lo semuanya, kalau misalkan mau beli waxing, alat waxing gitu, ini harganya cuma Rp40.000 dan yang ini itu harganya. 56.000 jadi cuman beda 10 ribuan gitu sih untuk isinya sama-sama aja sih 250 Hai semuanya sama aja sih kalau misalkan lo mau beli alat waxing gitu nggak usah yang mahal-mahal lah segini aja udah cukup kok atau lo mau bikin sendiri kayaknya lebih hemat biaya nah bedanya teman-teman kalau misalkan pakai yang ini itu dia kan lebih kayak nggak terlalu kental ya jadi pas diaplikasiin ke kaki nggak terlalu sakit gitu mudah gitu loh buat nerapinya di kaki nah sedangkan yang ini ini itu kental banget jadi pas lu aplikasikan ke kaki itu berasa banget susah jadi bulu-bulunya kecabut duluan gitu Nah untuk itunya Biar lu ngerasa gak terlalu Gak terlalu sakit Ini bisa lu rebus dulu Bukan rebus sih Lu rendam dulu pakai air anget atau panas deh Sebentar biar gak terlalu kental Baru dia lu aplikasiin Gitu sih Nah ini dia hasilnya teman-teman uh, Bisa lihat sendiri ya Baiklah sekian review tentang waxing kita hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua <laughs> ya ampun gue ketawa setiap melihat mata mata ini baiklah jangan lupa like subscribe and comment di channel youtube gua biar gua tambah semangat bikin uh, videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Mwah.